Selamat bagi teman-teman yang sudah diterima di Keio University dan akan menjadi mahasiswa baru di semester yang datang ini, baik itu mahasiswa penuh waktu maupun mahasiswa pertukaran jika ada. Selamat datang di Keio dan jika ada yang bisa dibantu silahkan hubungi saya. Saya juga menghubungi BP Keio Satuan Pelajaran di Keio via akun Instagramnya. Kami akan dengan senang hati membantu teman-teman. Kalau saya diminta untuk memberikan sebuah saran mengenai hal-hal asik yang bisa dilakukan di KU University. Salah satunya tentu saja mengambil kelas dari fakultas lain. Saran ini berlaku baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lebih senior. Mengambil kelas dari fakultas atau institusi lain memiliki berbagai manfaat. Saya sudah membuat video tentang topik ini, jadi silakan nonton. Kali ini saya mau memperkenalkan sebuah institusi yang kelasnya bisa teman-teman ambil, yaitu GIC Center. Kepanjangan dari GIC adalah Global Interdisciplinary Courses. Jadi nama program ini adalah GIC dan nama institusi yang mengadakannya adalah GIC Center. Apabila kita lihat keterangan dari program dan institusi ini, ada dua kunci penting yang akan kita dapatkan mengenai misi dari GIC, yaitu interdisiplinary dan internasional. GIC bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang interdisipliner dan berwawasan internasional. Jadi, kata kunci yang pertama, interdisciplinary GIC mendorong pelajar keyo dari berbagai fakultas untuk duduk bersama mengambil kelas di IC GIC adalah pemandangan yang umum anak ekonomi dan anak fakultas sains mengambil kelas sastra bersama-sama Kemudian, kata kunci yang kedua, nasional Kelas-kelas di GIC diadakan dalam bahasa Inggris Jadi, bagi teman-teman yang masih belajar bahasa Jepang Kelas ini ramah bagi teman-teman Kemudian GIC juga mendorong mahasiswa full-time KEO mahasiswa full-time KEO yang kurang Jepang, kemudian mahasiswa full-time KEO yang uh, internasional dan mahasiswa pertukaran di Indo untuk mengambil kelas bersama-sama Ini adalah salah satu upaya internasionalisasi yang dilakukan oleh KEO University Lalu, kelas-kelas di GIC itu seperti apa? Menurut pengembangan saya, kelas-kelas di GIC itu umumnya levelnya adalah level pemula karena memang kelas-kelas tersebut didesain untuk pelajar yang pengalamannya masih minim di bidang tersebut. Misalnya kelas biologi yang diambil oleh anak, -anak kelas bisnis yang tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar IPA waktu dia masih di SMA. Jadi kalau teman-teman mau mengambil kelas GIC, ambillah kelas yang bidangnya belum teman-teman kenali secara mendalam. Namun tidak semua kelas GIC itu kelas yang mudah. Ada juga kelas yang levelnya level. Lanjutan misalnya kelas Jazz ini untuk masuknya saja ada audisi jadi kalau teman-teman mau ambil kelas ini mungkin teman-teman mau mempersiapkan diri terlebih dahulu selama satu semester atau satu tahun supaya bisa lulus audisi dan audisi adalah salah satu bentuk ujian masuk di GIC uh, jadi di GIC setiap sense itu memiliki kewenangan untuk menentukan sistem seleksi ujian masuk sistem seleksi untuk masuk kelas ada kelas yang tidak menggunakan sistem seleksi, kemudian ada kelas yang menerapkan sistem seleksi dengan ujian, dan ada juga kelas yang menerapkan sistem seleksi dengan ujian. Termasuk yang kelas bias tadi, ujian dengan kondisi. Informasi mengenai sistem seleksi masing-masing kelas bisa dicek di selabus masing-masing kelas, dan selabus bisa dicek di DLOTC, Education Support system Sejauh ini saya Uh, selalu mengambil kelas yang tidak ada seleksi atau yang sistem seleksinya dengan ujian Saya pernah sekali mau mengambil kelas yang ada sistem seleksi dengan ujian kelas psikologi Namun saya tidak lolos uh, seleksi ujian tersebut Jadinya tidak bisa ambil kelas itu deh Ya memang uh, peminat tersebut banyak Yang mengambil ujian masuk itu banyak jadi kompetisinya itu ketat sekali. Kemudian hal lain yang juga penting untuk dicatat adalah sistem subjudul. Mungkin fakultas asal teman-teman tidak menerapkan sistem ini, sementara itu yang Center menerapkannya. Jadi ada kemungkinan bahwa dua kelas memiliki judul yang sama, sedangkan subjudul keduanya berbeda. Sebagai contoh, mari kita lihat kedua kelas ini. Keduanya memiliki judul yang sama, yaitu Topics in Contemporary Business 2. Sedangkan subjudul keduanya berbeda, yang pertama adalah The Corporation, Corporate Finance, M&A, and Valuation, dan yang kedua adalah Introduction to Risk Management, How to Prepare for and Respond to the Unexpected. Dan dapat kita lihat juga bahwa pengajar dan jam kelas keduanya juga berbeda. Sementara itu untuk kampus, kebanyakan kelas GIC diadakan di HIOC. Dan hal ini juga menarik bagi saya yang anak SFC. Karena dengan mengambil kelas GIC, saya jadi tahu kampus HIOC. Jadi di semester pertama saya di Keo, sering sampai Jumat saya mengambil kelas di SFC. Lalu hari Sabtu saya mengambil kelas GIC di HIOC. Dan jika teman-teman sudah memperoleh 40 kredit GIC, teman-teman akan mendapatkan sertifikat ini, sertifikat GIC. Bentuknya mirip jasa kelulusan, warnanya yang agak berbeda. Dan jika teman-teman IPK teman-teman termasuk yang paling tinggi, teman-teman akan mendapatkan hadiah dari Direktur GIC Center. 40 kredit itu bisa didapatkan dari kelas original GIC dan juga kelas-kelas yang mendapatkan akreditasi dari GIC Center Sejauh ini ada sekitar 60 kelas original GIC dan ada sekitar 400 kelas yang akreditasi GIC Untuk GIC Certified Courses ini teman-teman bisa mengecek sendiri dengan fakultas asal teman-teman masing-masing untuk SFC, kelas yang kodenya dimulai dari B6 atau C, dan diadakan dalam bahasa Inggris, mendapatkan akreditasi dari GIC Center. Berbicara mengenai SFC, karena SFC punya GIGA program, banyak kelas SFC yang terakreditasi oleh GIC Center. Jadi anak-anak GIGA mendapatkan sertifikat GIC, walaupun banyak dari mereka yang tidak pernah mengambil kelas orisinil dari GIC Center. Jadi mereka kaget waktu diinformasikan bahwa mereka mendapatkan sertifikat GIC. Kebanyakan anak Giga mendapatkan sertifikat GIC di tahun ketiga atau tahun keempat mereka. Saya mendapatkan sertifikat GIC saya ini di tahun kedua setelah saya menyelesaikan tiga semester di Keio. Kalau teman-teman mau memperoleh sertifikat GIC sesegera mungkin, prioritaskan GIC Certified Courses di fakultas asal teman-teman dan ambillah kelas-kelas original GIC sejak semester pertama teman-teman. Kelas original GIC bisa teman-teman ambil sebagai optional subjects. Mengenai cara pendaftaran kelas GIC, pada prinsipnya sama seperti pendaftaran kelas di fakultas lain atau institusi lain pada umumnya, teman-teman bisa mempelajari di video saya terdahulu. Apabila teman-teman punya pertanyaan lanjutan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan selamat menikmati kehidupan sebagai mahasiswa